Halo guys, kembali lagi di channel kami Kali ini kita akan membahas yaitu Honda Civic Headback RS Honda Civic Headback RS Dengan tipe setengah liter 4 silinder segaris VTEC Turbo Dodge 16 up plus DBW Dengan sistem suplai bahan bakar yaitu PGM-FI direct injection. Isi silinder sendiri yaitu 1498 dengan perbandingan kompresi 10,6 berbanding 1. Dan daya maksimum yaitu 173 power pada 5500 rpm. Momen putar maksimum yaitu 220 N dengan rpm 1700 sampai 5500. Untuk ukuran panjang sendiri yaitu 4,5 meter dengan lebar 2 m 75 cm dan tinggi 1,4 meter Jarak sumbu roda yaitu 2,7 meter Transmisi sendiri menggunakan sistem dual pinion dengan suspensi depan MacPherson strut dan suspensi belakang multi